Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ayat 7 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab, siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, jadi, berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau, Takkan bangkit seorang pun seperti engkau Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan memperpanjang umurmu